sudah berapa kali ya agak lumayan sih pak dari kondisi di sosok di landak ini sendiri di sintang terus di ngabang ya ngabang sini ya ngabang sini mungkin udah ada sekitar lima kali lah pak kalau untuk daerah ulu sini Sanggau terakhir kemarin dan sekarang landak untuk landak kita udah dua kali. Sing bebas itu sudah sekitar tujuh tahun yang lalu pak, kurang lebih tujuh yang, tahun yang lalu itu sekitar 2015 kita merintis berdirinya uh, badan juri ini itu memang melalui satu kondisi komposisi uh, tiga kabupaten, artinya tiga kabupaten itu terdiri atas Singkawang satu kota, jadi artinya uh, Sambas dan Bengkayang. Jadi unsur elemen personilnya memang kita inputkan dari uh, tiga, tiga daerah. Sampai pas ini independen ataupun lembaga? Atau lembaga. Kami independen. Kami lebih kepada independen. Artinya memang bergerak itu memang murni independen. Jadi tidak Harapan kami adalah kami tidak terlalu diintervensi atau diakomodir oleh lembaga-lembaga tertentu, artinya kami lebih free. Harapan kami itu kami lebih bisa ekspresif gitu dalam memajukan kicau itu sendiri. Untuk ini sistem penilaian. Yang diutamakan apa Untuk sistem sing bebas kami mengakomodir seluruh seluruh uh, aturan yang mungkin mengetrend di nasional uh, yang kami adopsi juga dari beberapa uh, standar kicau di nasional uh, yang pasti kami dengan konteks bahwa diutamakan adalah pada kicau sendiri itu yang bervariasi pada rol tembak dan variasi pada burung besar dan burung kecil dengan durasi kerja awal tengah air yang kompleks serta uh, terkait dengan masalah uh, intonasi-intonasi materi-materi yang dikeluarkan ya kan? dan untuk kelompok duanya kita keso so burung juga kita perhatikan sebagai nilai tambah begitu terus volume dan lain-lain sebagai ibaratnya penguat dari hal itu. Jadi memang kami melakukan satu transparasi penilaian dalam hal ini. Setiap juri itu diberikan keleluasaan mengeksplor, cari burung sesuai dengan permintaan IUM. Umpama IUM meminta uh, 10 burung, maka kami akan masing-masing juri cari 10 burung terus saya punya lembaran rekap orlap itu mengakomodir usulan dari masing-masing juri. ketika usulan itu kami tampung, maka probabilitasnya keluar. nah dari total usulan-usulan-usulan yang memiliki satu nilai kuota tertinggi, maka dia yang berhak mengisi 10 nominasi yang akan diumumkan sebagai uh, calon juara. nah ketika itu nanti masing-masing koncer juri itu akan ditangkap sesuai dengan apa yang atau kriteria-kriteria pakem yang memang sudah tepat uh, hingga mereka itu layak mendapatkan koncer merah hijau dan kuning sesuai dengan kemampuan burung itu sendiri jadi memang tanpa intervensi siapapun memang di dalam internal pun kita independen juga namun kita satu padukan kita akomodir dengan teknis dan mekanisme penanganan yang benar-benar uh, transparan akuntabel dan memang bisa dipertanggungjawabkan mungkin begitu yang jadi uh, dasar kita membangun badan juri ini nah, untuk yang terancam sekarang kan sekarang ini kan penilaian masa tentang di kelas katcher ini gimana untuk kelas katcher musim bebas ini gimana yang ditekankan apanya segi gaya atau volume atau gimana kalau kami gaya adalah tadi kelas kedua yang paling utama burung ini burung kicau Kicaunya itu harus seperti apa dulu. Jadi yang pertama itu adalah konsentrasi kita itu pada kicaunya burung itu sendiri. Kicaunya adalah satu kemampuan burung itu menirukan suara-suara materi isian. Nah, materi isian itu sebenarnya terbagi dua, tembak atau ngerol. Nah, antaranya ini dia harus bervariasi. Maka. Hal yang paling tinggi bagi kami itu adalah kemampuan burung dalam ngerol, menirukan suara-suara burung dengan tipe ngerol. Berikutnya, tembakan. Jadi, keduanya berpadu dalam kondisi di mana burung itu mengeluarkan kemampuannya. Maka hal itu yang jadi dasar utama kami menilai. Dan itu harus bervariasi. Jadi artinya kompleksitasnya di sini memang kami kejar. E, selanjutnya kalau untuk gaya, gaya itu adalah unsur kedua yang memang mendukung. Mendukung untuk sebagai bentuk nilai tambah ketika memang kandidat-kandidat ini sama-sama kuatnya. Nah, nanti ketika sama-sama kuat ini kita lihat lagi, soalnya yang seperti apa? Soalnya yang seperti apa? Artinya memang kompleksitas di sini kami tekankan tidak hanya mengacu pada suara saja atau gaya saja. Karena memang kami berharap dari hasil seleksi kami dari lomba-lomba lomba ini, kalbar ini, khususnya, khususnya ini mempunyai burung-burung dengan... Dengan kualitas kinerja yang memang benar-benar bisa diandalkan. Dan kami uh, berharap dari bagaimana kami menduri secara optimal ini, kami harapkan yang burung ini bisa mungkin uh, dibawa ke kancah nasional yang mungkin kedepannya kita sedikit bisa berkontribusi dengan aturan yang sedikit lebih ketat yang kami bisa lakukan untuk sekarang ini. Jadi, di balik dari semua ini, kami selaku juri adalah juga uh, pemain aktif di Kicau. Kami ada di semua kelas. Kami sering juga datang ke setiap uh, event. Dan di situ juga kita coba melihat konteksnya langsung ketika uh, berlaga atau bertanding itu. Di situ kita juga sambil edukasi, learning by doing, istilahnya. Dan kita praktekkan dalam konteks di mana kita uh, paham bahwa ini bergerak, bergerak terus. Jadi setiap burung ini kita pahami memang sangat unik ya, sangat unik Pak. Kalau contoh kalau kacer sendiri itu begitu unik bahkan kalau untuk e, waktu ke waktu lapangan ke lapangan itu ada banyak hal yang memang jadi tantangan para kicau mania itu sendiri untuk bagaimana mereka meng up burungnya up biar bisa optimal untuk berlaga. jadi kami begitu sangat penilaian yang tanpa intervensi siapapun tanpa pandang bulu jadi kami memerhati ketua dan korop juga disinggali bebas uh, mungkin kalau dari pengalaman di kicau memang saya sendiri pribadi memang sejak kecil pak Mem Mem memang dari zaman kakek sampai orang tua saya sendiri, sampai mertua juga orang kicau. Dan saya lama juga domisili di Jogja dari 94 sampai 2009 itu. Juga ketika waktu kuliah sampai sudah selesai kuliah pun tetap mengikuti kicau waktu itu di situ. Dan beberapa pengalaman-pengalaman dari lapangan-lapangan ke lapangan di Jogja itu saya coba gitu. Ramu di bebas ini agar mampu mengakomodir lomba yang paling tidak sedikit banyaknya hasil-hasil dari seleksi yang kami gawang ini minimal standarnya bisalah dibilang sedikit ada mungkin standar-standar yang mengaduk pada kondisi standar nasional mungkin begitu harapannya untuk kecewa ke depan ini Harapan kami Kicau Mania ini kicau, dunia kicau itu sendiri harapan kami bisa terus Pak, bisa terus hidup bahkan lebih baik lagi mungkin ke depan. Lebih kompetitif lagi, lebih mungkin lebih hebat lah pak gairahnya karena memang banyak aspek yang kita lihat di sini bukan hanya sekedar lomba sebagai muaranya, tapi ada banyak hal-hal yang memang menyertai di dalamnya. Di dalamnya adalah mungkin bisa mendongkrak ekonomi rumah tangga, mungkin pak ya, dari hal peternakan budidayaan dan lain-lain itu terus untuk hal bisnis lain mungkin kelengkapan kayak aksesoris sangkar-sangkar dan mungkin pakan lain-lain itu mungkin bisa jadi satu keadaan yang mungkin sangat menunjang sebagai alternatif pilihan mungkin bagi mereka-mereka yang mau menopin di dunia perhigitawan uh, yang pasti harapan kita hobi ini adalah hobi positif Pak mungkin kalau bisa itu memang bisa lebih uh, lebih maju ke depan uh,